Halo sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Airfall, Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bediler dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya Sobat Bediler Dan kali ini saya akan mengulas spesifikasi full set senapan angin Gejruk DWP Fusion 2560 AK16 Hitam Biru Plus Manometer Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler Untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini sangat direkam rekomendasikan untuk buruan jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan juga hama lainnya. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah ini.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 Oke langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Nah untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm Yang memiliki 9 alur di dalam larasnya yang terbuat dari bahan baja pilihan Dan untuk tabung senapan angin ini yaitu berdiameter 25 mm Dengan ketebalan kisaran 2 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan Dan untuk pengisian angin senapan angin ini yaitu menggunakan sistem pompa gejruk manual Ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 PSI dan untuk uji power senapan angin ini bisa mencapai 1100 fps dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung laras dan juga di bagian tengah senapan angin nah visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat pediler yang mampu menjangkau sasaran efektif kurang lebih 20-30 30 meter dan untuk popor senapan angin ini yaitu terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Nah untuk perpaduan warnanya yaitu ada hitam biru ya sahabat bediler oke lanjut untuk aksesoris tambahan senapan angin ini yaitu ada teleskop BSA black powder 39 empat 40 EG, nah teleskop ini sangat membantu sahabat bedila dalam membidik sasaran dengan jarak jauh sekitar 50-70 meter dan untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada peredam Basnel HW 100 nah peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin sehingga bidikan ataupun sasaran tidak kaget ataupun kabur ya sahabat bidiler kemudian untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada Mimis baraku, nah mimis ini sangat direkomendasikan untuk buruan jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya. Nah ini sekali tembakan langsung mematikan. Kemudian untuk aksesoris tambahan yang terakhir yaitu ada gantungan mimis. Nah gantungan ini sangat memudahkan sahabat budil dalam membawa mimis senapan angin supaya lebih praktis. Oke. Oke, untuk harga senapan angin ini yaitu dibanderol dengan harga Rp2.150.000. Nah, dengan harga segitu sahabat bidel sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan di antaranya ada tali sandang. Nah, tali sandangnya terdapat tulisan Fusion ya, sahabat bidel. Nah, tali sandang ini sangat berfungsi untuk memudahkan sahabat bidel dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Kemudian untuk bonus perlengkapan yang kedua yaitu ada peredam standar, nah peredam standar ini sangat membantu dalam meredamkan suara tembakan yang ditimbulkan dari senapan angin, kemudian untuk bonus perlengkapan yang ketiga yaitu ada mimis tester, nah jadi dari kami hanya menyediakan satu bungkus bonus mimis tester, nah jadi sahabat beder tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli mimis senapan angin Nah apabila sahabat bidir dirasa kurang dengan jumlah mimis ini Maka sahabat bidir bisa langsung order mimis di Jaya iRivel Karena dari kami juga menyediakan beberapa stok mimis senapan angin Dan untuk bonus perlengkapan yang terakhir yaitu ada STKS surat tanda kepemilikan senapan angin Nah jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bidir karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke untuk harga senapan angin ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah oke mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi full set senapan angin Gajul KDP Fusion 2560 AK16 hitam Biru Plus Manometer Nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bedil dalam mencari senapan angin Oke terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler